10 daftar aplikasi investasi yang aman dan terdaftar di OJK. Kita tentu sepakat bahwa investasi belakangan jadi tren yang merambah di berbagai generasi, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Tren ini juga berbanding lurus dengan banyaknya perusahaan yang memberikan kemudahan investasi bagi penggunanya. Buktinya, investasi dibuat lebih dekat dengan pengguna yang masih pemula. Dengan angka investasi yang bisa dimulai dari puluhan ribu rupiah saja. Ditambah lagi dengan fakta bahwa di iOS App Store dan Google Play Store, kamu akan dengan mudah menemui aplikasi investasi. Nah, berikut ini daftar aplikasi investasi yang aman. Dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang bisa kamu coba. Apa saja? Ya, yuk, cek info lengkapnya di sini. 1. Coinworks Coinworks merupakan platform investasi online, yang memudahkan kamu untuk mencapai tujuan finansial. Didirikan sejak 2016 dengan memberikan layanan berupa peer-to-peer -peer lending. Kini Coinworks memiliki super financial app. Layanan yang ditawarkan Coinworks kini meliputi transaksi P2P lending, robot trading, surat berharga negara elektronik, dan emas. 2. Tanam duit Tanam duit merupakan platform investasi digital yang menawarkan berbagai instrumen investasi dan asuransi dalam satu aplikasi. Melalui aplikasi Tanam Duit, kamu bisa bertransaksi produk investasi seperti emas, reksadana, surat berharga negara S.Bin Retail, hingga investasi asuransi. 3. Ajaib Ajaib adalah perusahaan investasi yang menawarkan investasi dengan cara trading baik secara online maupun offline. Menargetkan kalangan milenial. Ajaib mengedepankan instrumen investasi yang aman, terpercaya, dan terjangkau. Melalui aplikasi Ajaib, kamu bisa melakukan trading di pasar saham maupun reksadana. 4. Indo Premier Online Technology Ipot Indo Premier Online Technology Ipot merupakan aplikasi milik perusahaan sekuritas Indo Premier. Melalui beberapa fiturnya, pengguna Ipot bisa berinvestasi di pasar saham di Ipot Stock. Berinvestasi reksa dana di Ipot Fund. Berinvestasi reksa dana secara realtime. Dengan cara exchange Traded Fund ETF melalui Ipot ETF. Bagi yang ingin berinvestasi secara syariah, Ipot juga menyediakan Ipot syariah untuk melakukan trading produk-produk syariah secara online. Ipot memiliki fitur berupa Ipot News sebagai fasilitas pendukung. Pengambilan keputusan keuangan. Kamu yang masih pemula tidak perlu khawatir. Ipot Journey menawarkan fasilitas bagi kamu yang ingin belajar cara berinvestasi yang benar dari awam sampai paham. 5. Luang Luang adalah aplikasi investasi bersifat all-in-one yang menyediakan seluruh kebutuhan investasi kamu di dalam satu tempat. Di Luang, kamu bisa melakukan transaksi jual-beli produk investasi seperti emas, es dan P500, serta reksadana. Luang juga menyediakan wadah bagi penggunanya untuk berbagi informasi dan belajar investasi. 6. Mirae Asset Sekuritas Mirae Asset Sekuritas adalah perusahaan investasi, yang menawarkan berbagai layanan investasi. Dengan Mirae, kamu bisa melakukan jual-beli saham baik online maupun offline, jual-beli reksadana online, dan investasi perbankan. Mirae aset Sekuritas memiliki aplikasi transaksi saham yang mudah dan dapat diandalkan yakni HOTS alias Home Online Trading System, dan Neo HOTS atau Mobile Trading System yang bisa digunakan di smartphone, berbasis iOS maupun Android. 7. Bareksa Bareksa merupakan pasar pembelian produk-produk finansial serta investasi yang terintegrasi. Sebagai pionir di Indonesia, Bareksa telah menerima lisensi sebagai agen penjual reksadana dari OJK sejak 2016. Di Bareksa, kamu bisa membeli produk reksadana lengkap, dengan manajer investasi terpercaya. Kamu juga bisa membeli surat berharga negara, SBN, retail maupun emas. Bareksa kini memiliki fitur robo-advisor berizin OJK, yang bisa kamu gunakan sebagai pedoman untuk jual-beli produk investasi. 8. Stockbit Stockbit merupakan forum komunitas investasi, yang menyediakan ruang bagi investor dan trader untuk berbagi ide, berita, dan informasi lainnya secara real-time. Pengguna dapat mendaftar sebagai anggota, dan memasukkan daftar pantau alias watchlist untuk mengikuti emiten-emiten terpilih, atau investor tertentu untuk mendapatkan informasi dan bertukar ide. Stockbit juga terkait dengan platform media sosial lainnya seperti Twitter, dan Facebook sehingga memudahkan pengguna untuk berbagi lintas platform. 9. RTI Bisnis RTI bisnis merupakan aplikasi pemantau saham dengan fitur lengkap, akses mudah, serta data komprehensif yang ramah pemula. Melalui RTI bisnis, kamu bisa mendapatkan analisis pasar, atau saham yang kamu miliki atau yang ingin kamu beli. Dengan cara kerja yang mudah, data yang akurat dan detail tersaji secara real-time pada antarmuka yang mudah dijelajahi. Kamu juga bisa mendapatkan informasi berupa berita-berita sekitar pasar modal yang up to date. 10. Bibit iOS App Store dan Google Play Store Bibit merupakan aplikasi yang memberikan layanan bagi pengguna untuk melakukan investasi dana secara online. Bibit menjadi aplikasi ramah pemula yang membantu kamu yang baru mulai mengenal dan ingin mencoba berinvestasi. Di aplikasi Bibit terdapat fitur robo-advisor yang bisa memandumu memulai investasi reksadana berdasarkan profil risikomu. Makanya, Bibit memungkinkan siapapun, termasuk pemula untuk berinvestasi sesuai dengan usia, toleransi risiko, serta keadaan finansial kamu. Bibit juga melayani pembelian instrumen investasi berupa Surat Berharga Negara atau SBN, yang mana aplikasi investasi terbaik yang pernah kamu gunakan, harus juga kamu ketahui. Lingaja juga kini melayani investasi berupa pembelian emas, loh. Bekerja sama dengan pegadaian. Tabungan emas Lingaja bisa diakses oleh kamu yang menjadi pengguna Lingaja. Tabungan emas pegadaian di Lingaja dikelola secara profesional dan transparan. Dengan biaya administrasi dan pengelolaan ringan, kamu mendapatkan harga yang kompetitif. Produk emas yang kamu beli dijamin 24 karat dan bisa dibeli mulai dari 0,01 gram. Irit, kan? Ayo mulai berinvestasi di Lingaja. Lingaja juga bisa digunakan sebagai dompet digital untuk transaksi finansial harian, bulanan, atau berbelanja langsung di merchant, yang bekerja sama dengan Lingaja. Download dan install Lingaja yang tersedia di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS.